Guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Biang pastinya. Kali ini suasananya sengaja gua enggak terlalu banyak heboh-heboh ya, karena kita mau reaction video-video horor. So, semoga kalian semua di rumah sehat dan semoga kalian mengklik video ini merasa terhibur. So, langsung aja kita meluncur ke videonya tanpa berlama-lama. Gas gas gas gas. Oke, okay, ini dia ya videonya ya guys ya. Gua dapat bahannya dari YouTube nama channelnya uh, media horor, oke okay. 10 penampakan hantu dan kejadian mengerikan yang telah diunggah dan viral di media sosial langsung aja mengerikan apa ya langsung aja kita play ya mana sih? mana pocongnya guys? woi anjing kaget gua Cuk. Fuck. kaget gua kaget beneran asli anjingnya mukanya mukanya hitam gitu lagi dong tapi yang selalu jadi aneh jadi pertanyaan buat gue ya kenapa pocong tuh wajahnya selalu ancur, rusak tapi kencavannya selalu putih agak-agak aneh ya Uff, pak, jelas banget itu -du -du -du -du, gila gosong gitu ya mukanya ya? Buat, buat kalian yang Takut akan hal-hal seperti ini Diusahakan nontonnya Jangan sendirian ya <laughs> Karena kayaknya ini banyak yang Ngegetin deh Gue cerita tadi awalnya kaget banget Oke okay, next Boom Oh, matanya masih ada gitu masih nih, tapi aneh gitu matanya nih, ya aneh matanya Oh. Sembilan. apa itu guys ada tulisan Mana Oh iya jelas banget Anjir Sampai kita ulang ya Kalian ada yang ngeh nggak? Jelas banget Jelas banget asli ah Nih ya, perhatiin ini ya perhati ini nih ya dan melayang itu nggak nggak apa namanya nggak normal gitu loh lihat ya Perhatiin ini nih di sini nih perhatiin ya tuh melayang itu ya terbang ya Ih jelas banget asli jelas banget tuh tuh terbang tuh atau tinggi banget itu ya asli jelas banget jelas banget Ah, ngeri ngeri. Nah, Serem-serem serem. serem banget asli. Eh, tapi kalau ketemunya kayak gini tuh nggak terlalu serem sih Lebih serem yang tadi yang nongolin bener-bener deket gitu Kalau kayak gini tuh jatuhnya jadi kayak lucu nggak sih? Gerakannya aja tadi aneh banget tuh Antara lopat sama Melayang gitu Itu aneh banget Dan nggak terlalu menakutkan Karena lumayan jauh gitu Gain, Kenapa sih Setan-setan tuh <laughs> Pengen banget eksis di depan kamera ya jelas jelas banget jelas banget dan jadi pertanyaan kalau misalkan ini bohongan tuh gimana caranya tuh dan kenapa bisa tahu ada kamera di situ <laughs> ya kan gak mungkin dong bohongan dong ini real sih kalau menurut gua sih real warah ini asli Gokil, gokil, gokil! Delapan Oke, okay. Aduh, jelas banget lagi. satu keluarga ya takut semua ini bapaknya ada ibunya lagi ngaji itu lagi baca-baca ayat-ayat Al-Quran anaknya bapak mundur pak mundur pak mundur jadi ini kayaknya ini rumahnya dia ya ini rumahnya dia tadi lagi pergi ke mana ke suatu tempat pulang tiba-tiba ada kayak gini ya Enggak takutnya ini tuh dikerjain gitu Ini tuh boneka atau apa yang ditaruh orang gitu ya eh, kan Cuma gak tahu juga sih Cuma bisa jadi kayak gitu kan Cuma ini mau dikerjain atau enggak tetap horor ya Karena kalian tiba-tiba datang ke rumah kalian Ada sesuatu kayak gini Bohong banget kalian gak takut tuh Bohong, bohong sekali Dan gak bergerak-bergerak ya Ada gerakan gak sih? kayak gak ada ya Diem gitu aja kan dia Anaknya sampai nangis, sampai nangis banget, kumat takut kumat banget Oke. Tak Oke. So, pelajarannya jangan biarin kalian kalau ada rumah Jangan dibiarkan kosong, mending dijual atau dikontrakin gitu Karena akan menjadi tempat COD-nya Tempat nongkrongnya para makhluk-makhluk seperti ini cara sih Itu lebih suara anaknya sebenarnya Bapak mundur, Pak mundur itu dia kan bapaknya aja bertanya kok nggak jalan-jalan. Apa itu boneka yang sengaja ditaruh sama orang iseng. nggak tahu apa ya kan nggak, nggak tahu kita tapi yang bikin gagal fokus tuh suara anak ya anaknya bener-bener ketakutan parah. Nangis aja deh, udah nangis yang beneran -bener ketakutan. Oke next. Tujuh. Nah, Nah, Jelas banget, jelas banget ya. ya bikin lucapan suara bocah yang rekam ya anjar ada ibu-ibu ada ibu-ibu goblok anjing Indonesia lebih best ada ibu-ibu guys <laughs> lucu gimana gimana yang jadi pertanyaan tuh kalau misalkan ini boongan itu gimana caranya kalau boongan setinggi itu gitu nggak mungkin kain atau layangan nggak nggak mungkin malam-malam dan itu tuh Gak tahu wujudnya sih nggak terlalu kelihatan tapi kelihatan baju putih melayangnya mau turun gara-gara dia berisik orang-orang ini pergi lagi lihat nih pergi lagi tuh tadi udah mau mampir tuh ke rumah itu kayaknya tuh kayak nggak mungkin nggak mungkin settingan sih kayaknya. Kalau settingan tuh terlalu terlalu ribet kayak teknisnya. Oke, enam. Lanjut. CCTV yang ke jalan ini, aneh. Dalam video sosok mirip manusia yang berjalan namun hanya bayangan yang sama. Mirip manusia. Oh, ini nih. Oh, iya lagi. Nggak ada wujudnya lagi Bayangan doang Hilang tuh Dan bajunya panjang kelihatannya ya Perhatiin nih Kayak pake duster atau Baju gamis gitu Sampai bawah gitu bajunya tuh Nggak berbentuk celana Nggak Hmm. Ya, sih, aneh sih ini sih. Bisa jadi editan enggak sini? Dan rambutnya kelihatan banget panjang dari situ. Jelas banget gitu. Bentuknya jelas banget. Jelas banget. next 5 mana cuy oh itu ya ini kayak nyatu sama tembok gitu jadi nggak terlalu kelihatan ya ini bahasa apa ya ada yang tahu nggak guys coba yang tahu komen deh di bawah dia ponak raya juga jelas sih nah jelas kan bentuknya jelas nih cuma nggak tahu ini Ya lagi-lagi ya -lagi Orang iseng naruh boneka di situ Bikin pocong-pocongan atau pocong bener Kita nggak pernah tahu ya nah, Sosok itu... Tapi kelihatannya sih Kalau setinggi ini sih tinggi banget ya Karena ini jalanannya kan agak menurun nih Terus dari bawah sini Sampai atas sini tuh lumayan tinggi loh Hmm lagi-lagi yang enggak sengaja kayak gini itu tuh enggak enggak serem pasti ya karena enggak sadar pasti. Yang pertama itu loh yang benar-benar sadar ada di depan muka itu tuh yang bikin serem itu tuh. jelas banget itu. hmm jelas banget nih ada putih putihnya ya kan. dan anehnya tuh sebanyak orang ini, sebanyak ini orang gak ada yang sadar. bahkan mungkin yang kamera ini nih baru sadar ketika di rumah ngeliat lagi kayaknya deh kayanya ya Soalnya kalau misalkan dia waktu ngerekam ngeliat Pasti heboh Pasti bilang-bilang ke yang lain deh bener benar nggak ada yang sadar tuh sebanyak itu orangnya nah, Oke okay. Ya, ya sih. Karena adegannya juga di kuburan, jadi menyeramkan sekali ya. Atau bisa jadi itu cuma kain aja yang emang lagi dijemur atau digantung ya kan? Bisa jadi tiga. Hmm. ini yes, si aneh banget ada dua cuy ini di mana ya gak terlalu jelas lagi nih jalanannya <laughs> aneh banget lagi kayak alien lebih kayak lebih kayak alien gak sih kaki langsung kepala gitu tuh aneh ya fix alien ini Yeah. kayak bapak sama anak lagi, atau <laughs> ibu sama anak, fix alien itu mah, fix bukan setan itu alien. Dua. Hmm? Tadinya gue pikir di kolongnya tuh. Kalau di kolongnya lumayan horor cuy. Kayak gua takutnya anaknya ditarik gitu kayak di film-film ya kan. Ternyata di jendela. Kayak kita lihat coba mana. Oh, iya lagi. Atau reflek. Atau reflek. Refleksi dari gerakan anak ini sih. Oh, enggak enggak. Iya dia bolak-balik tuh. Tadi gue pikir refleksi anaknya, oh ternyata enggak tuh ada bolak-balik ya Ya ya ya Ya Ya betul Tapi nggak jelas juga ya bentuknya apa ya Entah pocong atau kuntilanak kayaknya sih lebih ke pocong ya bentuknya Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kayak sengaja nungguin gitu. Dengan gerakan anehnya. Main horor sih itu sih. Oke. Okay. Satu nih. Ini video yang terakhir. Oke. Okay. ternyata ada sosok penampakan pocong yang membuat mereka terkejut dan lari ikut ikutan. Perhatikan. Ya, lah miring lagi videonya, meselin banget anjar, nah gitu dong. Nanti sih, Juh. Jelas banget lagi. Tuh, lagi lompat dia mau ngedeketin, tapi sebersih itu loh kainnya loh, lagi-lagi ya. Sebersih itu kainnya lagi-lagi. Yap, gue berpikiran yang sama. Ini setingan. Pabriknya juga kayak pabrik kosong gitu ya. Pabrik nggak keurus gitu ini. nah itu bisa jadi atau temannya aja lagi ngerjain ya ya ya gue sepemikiran sih gue gak, gak, gak, gak terlalu percaya ini beneran Oke itu dia video yang terakhir ya guys ya menurut kalian gimana? Mana yang menurut kalian settingan? Mana yang menurut kalian editan? Mana yang menurut kalian prank? Dan mana yang menurut kalian asli? Coba tolong komen di bawah ya So segitu aja video kita kali ini Semoga kalian semua terhibur Semoga kalian semua Nggak ngerasa ketakutan setelah nonton video ini ya So sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Tapi jangan lupa dong sebelum itu di like Comment share and subscribe Dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu Biar channel gue berkembang Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik menuju ke sosial media gue Lalu follow Thank you Sampai bertemu di video selanjutnya Dadah <tuh>